Ini dijual berapa bang? Ini harganya 48 juta. 48 juta, iya. masih bisa nego. Masih bisa nego, bang. Iya. Kalau nawar boleh bang? Boleh. Ini 48. Iya 48. 40 boleh nggak bang? Aduh belum, 40 belum. Nah, berapa kira-kira <laughs> bang? Paling di netnya 45. 45. Iya. Tapi teman-teman kalau barangkali mau nego lagi dari 45 datang ke sini boleh nggak Bisa, masih, masih bisa. bisa. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Derosa Auto Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan atas kebaikan teman-teman yang sudah mampir menonton dan mendengarkan video-video Derosa Teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang Bisa memberikan rekomendasi referensi seputar otomotif Yang mungkin bisa memberikan bahan rujukan buat teman-teman dan juga kebetulan saya lagi ada di Duta Garden. Yeah. Showroomnya Bang Ino ya. Iya, yeah, siap. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, di-review agar bisa mereferensi dan bisa menjual. Dan bisa semakin luas jangkauannya, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. Teman-teman, di sini harganya murah-murah dari mulai 40 jutaan ya? Iya, yeah, 40 jutaan. Itu masih bisa nego? Masih bisa nego. Dari 40 jutaan masih bisa nego sampai 200 jutaan ada? Iya ada Bahkan lebih dari Lebih dari itu dua ratus. Oke sah. jadi ini rekomendasi sekali karena harganya bisa menjangkau dari yang low sampai yang high ya yang high ya Betul siap. oke kita mulai bang dari bang. yang murah dulu bang Yang paling murah ada karimun Yang ada karimun Iya karimun Teman-teman kita mulai dari mobil yang harganya murah rekomendasi tapi kondisinya enggak kaleng-kaleng ya Siap ya. Benar. Tapi teman-teman, kita mau tahu dulu memperkenalkan diri dengan siapa nih Bang? Ino, Bang Ino. Bang Ino ya? ya. Panggilannya Bang Ino aja ya? ya? Bang Ino. Bang, bang, alamat abang beserta nomor telepon abang. Ya, siap. Alamat showroom di Duta Garden Square, Blok G5, Jalan Husten Sastra Negara, Tangerang. Okay. Nomor HP saya 081285025400. 85025400. Tersambung via WhatsApp ya Bang ya? ya siap. WhatsApp. Bang, kalau ini patokannya di mana Bang? Ini di bandara -Hatta. dekat Bandara Soekarno-Hatta Dekat Bandara iya, Soekarno-Hatta ya uh, Oke, okay. tapi masih daerah Tangerang iya, ya? Iya, masih Tangerang Nah, tuh teman-teman, untuk ases menuju ke sini masih cukup mudah ya? Iya, masih gampang, karena iya. masih daerah kota ya? Iya Nah, teman-teman, tuh alamatnya beserta nomor teleponnya Iya Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini ada mobil Karimun nih, Bang Iya, benar Karimun tahun berapa nih, Bang? Karimun 2003 Tahun 2003? Iya Nah, ini warna merah Warna, warna 2003, merah 2003, manual ya? Iya, manual Tipenya apa, Bang? Tipe GL. Tipe GL. Iya. AC semua hidup. AC hidup. AC hidup. Kayak kaki -kaya enak, iya, mesin enak, semua. Iya. Ada yang si... karat enggak, Bang, kira-kira? Enggak -kira? ada. Enggak ada ya. Uh -huh. Aman ya? Iya, aman. Dandanya apa, Bang? Selain gak yang ada kali kita pakai. Yang paling ada lecet-lecet sih body-body kayak Lecet pemakaian ya. Nah, Bang. Iya. Yeah. Pajaknya sama kilometer berapa sih, Bang, kira-kira ini? Pajaknya dia nah, per tahun ya. Ini bulan apa pajaknya? Oh, ini pajaknya telat ya, bulan 12. Pajaknya bulan 12 iya. telat latih atas perorangan ya bang. Iya, perorangan. kilometernya yang sudah ditemukan bang. kilometernya udah dua ratus ribu lebih. dua ribuan wajar iya, ya uh, mobil awas iya. atas sama perorangan pula. Iya, uh, harga yang dibuka berapa bang? harga yang dibuka ini empat puluh lima juta. empat puluh lima juta iya, masih bisa nego ya. Nego tipis, ya. tuh teman teman iya, tahun dua ribu tiga tipe gl tapi ini uh, sudah dimodif ya lampu lampunya apa semua? Uh, Oh, iya ada berubah, sudah ada perubahan, diribah, ya, sudah restorasi. Ya, Tapi aman ya bekas banjir dan bekas tabrak ya bang. Aman, ya. Untuk mesin pun benar-benar nggak -benar ada masalah aman, bang. Ada, masalah. ada garansi nggak bang dari abang? kira-kira? Ada garansi tiga bulan. Garansi tiga bulan, selama <laughs> iya, beli iya, mobil. Iya, Wih berani iya, lu, bang Inul. Wih teman-teman ini Weh, teman -teman, rekomendasi, harga iya. yang dijual empat puluh lima juta, iya. masih bisa nego iya. dan juga ya teman-teman digaransikan selama tiga bulan untuk iya. mesin. Siap. Buat teman-teman yang ada komplain. Apabila membeli-mbeli sini enggak usah khawatir nah, iya, tiga bulan diberikan iya. layanan garansi. Garansi. Baik bang, ini hmm? nilai pajaknya berapa bang? Kalau telat ini bang? Pajaknya masih di bawah satu juta. Masih di bawah satu juta, apa iya. ratusan? Iya. Wuih murah ya. Iya. Nah bang, ini empat lima pajak ini gimana bang? enggak pajak kepada. Pajak kepada. Iya. Tapi empat lima masih bisa nego iya, ya. Oke. Okay. Nah. Yo teman-teman rekomendasi sekali. Selanjutnya kita ada. Mobil yang build up nih. ya Yaitu Karimun kotak juga Karimun ya. kotak. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 1998, build up. Tahun 98, iya, build up nih. Build up di Jepang ah, ya. Dari Jepangnya iya, langsung. Jepang. Oh, dari Jepangnya langsung ya, iya. teman-teman. Warna kuning, tahun 98, pajaknya di bulan November hidup mati nih, Bang. Pajaknya hidup panjang. Jadi hidup ada pelat panjang. Multi bulan 11 Oh, 2023. 2023. iya benar. 23. 2023. Panjang pajaknya, panjang berplat genap iya. untuk alamat ke iya. daerah Bogor ya. Daerah Bogor tahun 98. 98. Harga yang dijual berapa, Bang? Ini harganya 48 juta. 48 juta. Iya. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Ini 2003, 2003 ini, ini tahun 98. 98. Wih, mantap, Bang. Iya. Kalau nawar boleh, Bang? Boleh. Ini 348. Iya, 48. 40 boleh nggak bang? Waduh belum, 40 nah, belum. Berapa kira-kira bang? Paling di netnya 45. 45. Iya. Tapi teman-teman kalau barangkali mau nego lagi dari 45 datang ke sini masih boleh nggak Bisa, masih bisa. Masih bisa. Iya. Tuh ya, teman-teman rekomendasi sekali ya. Iya. Yuk selanjutnya teman-teman kita ada beberapa mobil lagi iya. yang rekomendasi. Nah teman-teman kita ada lagi mobil yang merah tapi bagus, iya. mobil pikanto ya. Iya pikanto tahun berapa nih bang? Metik tahun 2005. Bertransmisi metik tahun Matic 2005. 2005 ya. Berplat ganjil untuk ya. alamat ya. SNK di daerah Jakarta Selatan. Ya. Perorangan ya bang ya? Iya 2005 ini pajaknya di 25 pajaknya panjang apa mati nih bang? Pajaknya hidup. Pajaknya Mepet. hidup. Bulan lima. Sekarang sebulan. Iya sebulan. Nilai pajaknya berapa bang? Pajaknya murah kira-kira di bawah 1 juta ya apa ratusan, tujuh ratusan kurang lebih ya kurang ya. lebih segitu Bang iya. Ino ya ini bertransmisi Matic tahun 2005 iya tipe nya apa sih Bang? Kia itu emang gak ada tipe ya? gak ada tipe kan ada ya ada tipe gak ada tipe, tipe. satu gak ini gak aja tipe. ya bertransmisi Matic kondisinya gimana Bang? Gak ada masalah kondisi gak? kondisi bagus sih gak ada masalah minusnya apa aja Bang? minusnya mepet aja pajak-mepet pajaknya mepet ya? Me mepet hmm. nah, ini yang sudah injection tahun 2005 iya. ribu transmisi automatic atau sama perorangan. Iya. Bang, harganya berapa? Bang, kasih yang bagus. Ini bang, buat teman-teman, harganya tak. kisaran saya netnya ya di netnya gimana? Buka dulu boleh, buka ya. Buka Tapi sih ya di... jangan mahal-mahal, Bang Buka sih di 58 58 ya, Tapi 58. masih bisa nego Masih bisa nego 50 boleh, Bang? Aduh, belum Belum Paling 55, paling <laughs> 55 ya. uh, Itu teman-teman sudah diketahui Angkanya 55, ya, 55. Tapi 55. 55 masih bisa nego lagi, ya, Bang Ya, dikit, nego, kalau serius, ya Nego Grab paling, ya Nego Grab <laughs> ya, <siap. laughs> Pokoknya teman-teman yang mau nego Ngopi bareng di sini, ya, ya, Bang, ya Ya, siap Nggak ya, uh, usah khawatir Pasti diberikan nah, ya. Angka yang terbaik oh. Dengan kualitas pun terbaik siap. Karena menggaransikan selama 3 bulan ya, Jadi teman-teman ya. membeli mobil di sini Insyaallah enggak akan cacatin ya, ya Bang ya hmm. metiknya aman masih, masih aman. dingin masih enak ban-ban masih cukup lumayan ya masih lumayan woi tebal banget masih bang ban-bannya <gak> iya uh dibuka lima puluh delapan dijual lima puluh lima masih iya. bisa nego, masih gitu bisa nego. E ya. oke selanjutnya ini ada ini ya Bang ya City City dua ribu enam Honda City tahun dua ribu enam metik oh idsa iya. ya oke ini sudah injection teman-teman Pajak mati dia di bulan 12 belas Oh dua ribu dua puluh, berarti sekitar tiga tahunan. Iya, kurang lebih tujuh jutaan sih pajak. Tujuh jutaan oh, pajaknya. Oh, oh. Bertransmisi otomatis, iya. pajaknya di bulan 2 Desember. Iya. Kalah tiga kali. Iya benar. Berplat ganjil untuk iya. kelamatan ke daerah Bekasi. Iya, Bekasi. Kilometer berapa bang? Kilometer udah banyak sih ya. Udah ya. banyak. Seratus ribuan. Bang AC dingin. AC dingin kayak kaki-kaki senyap-senyap ya yakin yakin ya enggak ada enggak ada, ada. oke okay. mesin responsif, responsif. metik aman aman aman sekali ya aman sekali, aman. oke itu teman-teman sudah saya tegaskan untuk kondisi mobil kalau minus-minus wajar ya Bang iya, ya wajar nanti tinggal ngobrol bareng duduk iya. bareng iya, siap nah ini pajaknya sudah di informasi sekitar 7 jutaan. juta harganya berapa, Bang? Ini harga murah, 58 juta, 58 juta nah, iya termasuk bang. pajak per belum? belum? Belum apa adanya, apa adanya? Ya, tahun dua ribu enam. Kondisinya masih cukup rekomendasi ya? Ya, kalah masih, di bang nih Bang. Masih enak lah, masih facelift yang terbaik. Inilah yang sudah facelift, yang facelift betul, dua ribu facelift, lima jutaan dapat yang facelift ya. 50 puluh delapan, lima ya. puluh, Bang. Lima boleh gak, ya Bang? lima puluh belum belum, ya belum. kan pajaknya udah ketahuan tujuh ribu tuh alih <tuk> di lima tujuh lima tujuh tipis sekali nomor lima tiga kali bang belum bisa kalau ya, pasarannya kalau hidup masih tujuh puluh ya, an lebih kalau hidup tujuh puluh ribuan tujuh puluh jutaan hmm. oh tuh ya teman teman ya lumayan ya iya. harga yang ditawarkan masih sangat murah murah, murah, -murah dibanding maria. harga marketplace ya iya benar oke okay. yuk bagus nah selanjutnya ya teman teman kita ada mobil yang Low middle tapi Yes RS Titikar. Tahun berapa nih, man Yes RS tahun 2010 matic. Tahun 2010 matic yes, RS. rs Bertransmisi otomatis. Matic Di mana pajaknya di bulan yang eh? Pajaknya panjang, panjang tiga. Wih, pajaknya panjang kalau Kalimantan. Iya, panjang. Eh genap untuk alamat SMA iya. Tangerang Selatan. Iya. Kilometernya tahun 2010 Kilometer ini berapa, Kilometer udah 122 ribuan ya. 120. Iya. Wajarlah 2010, iya. tapi masih iya. bagus ya, 2010 ya jantungnya. So. Perorangan ya Bang. Hah? perorangan ya perorangan ya, perorangan. Gue rasa PT ya? Iya, perorangan. Wih, bagus loh. Dan dananya apa aja, Bang? Selain dandan dan ini, udah nggak ada dandan sih, dan, kayaknya udah, udah rapi lah. Sudah rapi ya? Iya, tinggal pakai nih, tinggal, tinggal gas, Tinggal sebenciin. Sudah tinggal gas, keluar kota. <laughs> Metiknya enak, semua. metik aman enak Asi ya? Nasihasi, kaki-kaki dingin, kaki-kaki senyap. Interiornya masih ori, nggak? Kehar masih orian, masih orian. Teman-teman, Masi oh. mobilnya masih sangat merekomendasi, masih sangat bagus. Kalau buat ukuran tahun 2010 ini masih istimewa kalau menurut saya. Harganya berapa, Bang? Harganya murah meriah. Jangan mahal. Murah meriah. Murah meriah tuh, tuh 100, temen -temen. 128 juta. 128 nah, masih mahal, nah, Bang. Jemal, ya. 2010. <laughs> Kasih iya. yang bagus dong, Bang. Paling di nete 125. 125. 125. Masih ada lagi ya, dikit-dikit ya, gitu ya. Udah net. <laughs> udah net. Tapi <laughs> memang kondisinya luar biasa. Iya. Weh di pokoknya Bagus deh ini mobil iya, siap. Tinggal harganya aja didudukin iya. sama Bang Ino Iya Tapi kredit bisa Bang ya? Kredit bisa DP bisa. berapa Bang? DP di angka 12 juta DP 12 juta? Iya, Angsurannya berapa Bang? Angsurannya di angka kurang lebih 3,8-an 3,8? Iya 3, 3,5 bisa nggak Bang? 3,5 belum sih Belum bisa <laughs> 3,5? Iya belum bisa 3,8 3,7? 3,7 belum 3,795 bisa 3,795? Iya dp nya bisa kurang lagi, dp nya bisa kurang dikit lah, kurang dikit yeah. dari tiga dari 12 belas, juta yeah. 10 bisa ya, 10 bisa lah, sepuluh bisa, uh. <laughs> temen temen mau nego lagi langsung aja yeah, ke Bang Gino, siap, ya, oke okay, Bang, selanjutnya, nah ini ada Honda City, City. City tahun City berapa nih Bang, Matic 2013 dua ribu tiga belas, City S dua ribu oke ini yang di bawahnya ya, di bawah eh. Yeah. E di bawah eh bener-bener mobilnya pilihan ya ya pilihan cakep buat ganjil ya. ini alamat kesan di mana bang? ha? alamat kesan mana nih? alamat kesan Jakarta eh di Tangerang ya? Tangerang kota, kota. Ya, Tangerang Selatan? Tangerang Selatan 2013 bertransisi ya. otomatik ya? otomatik atas perorangan? perorangan perorangan pajaknya di bulan 3 mati nih? bulan 3 Alat. panjang panjang? 2024 2024? iya Wih. Teman-teman, iya. pajaknya panjang iya, untuk kalengnya dua ribu dua puluh empat. Dua ribu dua puluh empat, ya, ada semua, ada semua perorangan. Kilometernya berapa? Dua ribu tiga belas. kilometernya seratus empat puluh ribuan. Seratus empat puluh ribuan. Ya. ribuan. Iya. Masih bagus ya, teman-teman? Dua ribu tiga belas. Kondisinya metik, metik aman. Masih metik aman. Mesin, mesin kayak kaki, kaki, kaki, kaki, kaki. kaki sih? macam. Oke, enggak ya. ada yang karatan juga ya, bang Karatan, ya. cuman kalah di ban, nih, Bang. Gampang, agak tipis Seperti <tik> <Lalu diganti. tik> apa iya, nih? Seperti apa nih? Seperti apa nih? Seperti apa lagi Bang apa dikit ya paling nih? Seperti apa nih? Seperti apa nih? Seperti apa nih? Seperti apa yang sudah facelift tahun 2013. Ya. Mobilnya gue bagus banget ya. Iya, bagus banget. Luar biasa, <laughs> pajaknya panjang. Ya. ukuran DP berapa kira-kira? Ukuran DP di angka mungkin kurang lebih 25an puluh 25, 25 jutaan. DP 15 ah. boleh nggak Bisa lah nanti. Bisa ya. Nanti dihitungin ya. ya. siap. Pokoknya teman-teman ada budget berapa buat DP atau ya. kredit, boleh langsung konfirmasi ke Bang Ino, ya. nanti dihitungin, diberikan ya, harga siap. terbaik ya. Iya, benar. Tentunya diberikan angka win-win solusi terbaik yeah. buat teman-teman yeah. terbaik juga buat bangino yeah. oke okay, selanjutnya kita ada mobil Ford Ford apa nih bang Ini Ford Ranger Ford Ranger, Ranger tahun tahun 2011 2011 iya yeah, double kabin double kabin wih yeah. bagus ya bang ya yeah, luar biasa 2011 tuh teman-teman empat kali 4 empat kali dua kali empat empat kali empat buat teman-teman yang mau off road nih iya yeah, off road yang hobi off road ada mobil Ford Ranger iya yeah. Berpat Genap ya teman-teman ya Untuk apa? kajaknya panjang Di bulan 10 ya, ya. Panjang Alamatnya daerah Bandung daerah Bandung Kabupaten Bandung. Bandung, Bandung, Bandung Kota nih Bandung Kota kayaknya Bandung Kota Kilometernya berapa bang 2011 ini bang 18.000 18.000 ribuan Ya, ya worth it 2011 Double cabin manual hmm. Atas nama perorangan PT Atas nama Perorangan ya Perorangan ya, ya Bukan perorangan. X tambang Atau apa Enggak, bukan. Oke nah. Tuh teman-teman Bang kira-kira Minusnya apa aja bang Minus ya kayaknya nggak ada minus kayaknya ya ada yang karatan ya bang enggak ada, ada mesinnya aman mesin aman. aman kaki kaki aman kaki aman semua bang? ya tuh teman-teman sudah dibacain hmm. kilometernya tadi 180, 180 ribuan an. atas sama perorangan iya. bodi-bodi masih mulus ya kaki kaki masih enak ban ban masih, masih, masih lumayan masih lumayan harganya berapa bang harganya murah berapa 115 juta aja 115 nih iya. 115 raya. juta masih nego bang masih nego bisa masih nego masih masih. nego masih. berapa bang paling di nete 110. 110. Ya. Di bawah 110 dikit boleh ya? Boleh dikit. Ah. <laughs> niko, niko, Udah ke sini aja deh pokoknya di yeah. bagindo diberikan yeah. harga terbaik. Ah. Mau kredit itu bisa nggak Bang? Bisa, kredit bisa. Bisa ini. nanti saya dihitungin Oke. Okay. Yang... Budget 10 juta, 15 juta bisa? Uh, mungkin di atas itu ya. Di atas itu ya. Yeah. Karena ini mobilnya mobil pick up ya. Iya, yeah, mobil pick up. Oke. Okay. itu ya teman-teman, mobilnya bagus-bagus pilihannya. Yeah. Tinggal teman-teman Pilih mau yang mana? Ya, siap. Karena dari yang middle sampai yang ya, low ada ya, ya di sini. Okay. Selanjutnya bang, kita ada Wuling ya. Wuling. Wuling nomor berapa nih bang? Wuling Almas tahun dua ribu sembilan belas. Wuling Almas dua ribu sembilan belas. Ini mana metik nih bang? Metik. Metik. Yang luxuri tujuh seat. Luxu luxuri tujuh seat. Almas yang luxuri 7 seat. Harus sama perorangan. Hmm, hmm. Berplat genap untuk pajaknya di bulan tiga. Bulan Panjang itu nih. Mati. Mati. <laughs> <laughs> Berplat genap Beneran. untuk alamat Tesanka daerah Bekasi juga ya. ya. Bekasi. Harga yang ditawarkan berapa bang? Ini harganya pajak mati dua ratus dua puluh. Dua ratus dua puluh. Iya. Kalau barunya berapa sih bang? Barunya empat ratus lebih. Empat ratus lebih. Iya. Oh empat ratus lebih. Masih masih. Eh itu. kilometernya berapa tadi? Kilometernya empat puluh ribuan. Empat Masih di bawah seratus ribuan ya? ya? Di bawah seratus ribu pokoknya. Di bawah seratus ribuan. Kilometernya yang sudah ditempuh sekitar empat puluh ribuan untuk satu iya. perorangan. Hmm. Pajaknya kalah satu kali di bulan tiga. Ya. Buat teman-teman Dibuka open press dua ratus dua puluh masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke, okay. buat kredit dong, bang. Itungannya ada. Belum belum. Alik. Belum ada, <laughs> <laughs> masih baru dikali saya masih, masih belum Tapi mobilnya bagus-bagus deh. Ya bagus. So far Dandanya apa aja, bang? Selain lecet-lecet dikit. Lecet-lecet aja paling. lecet-lecet Masih apa segala macam? Nggak ada aman, masalah. Aman. Matiknya aman. Matik aman. Kayak Kaki semua Senyap. aman. Aman. Masih orian ya? Masih orian. Paling bemper-bemper doang nih. Iya. Ada bekas sedikit lecet-lecet. Iya. Ya. Uh. Tuh teman-teman. Banyak pilihan yang ditawarkan sama Bang Ino yes, yes. Harganya pun masih sangat bersahabat dan yeah. bisa dinego yeah. nah, Buat teman-teman yang mau kepo langsung hubungi nomor telepon beliau yeah. Berikut teman-teman yang tadi telah kita review bareng-bareng yeah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan yeah. Saya dari The Rose Auto, Bang Ino dari Inokars, Inokars. Inokars. Yeah. Okay. Undur diri pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.